Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rindi Surjat, channel yang selalu memberikan informasi tips dan tutorial seputar produk elektronik. Di video kali ini saya akan memberikan tips cara menyambungkan smartphone ke layar Smart TV Sharp tanpa banyak kesabaran. Langsung saja kita mulai. Di sini saya menggunakan smartphone Nokia. Untuk smartphone lainnya nanti saya juga akan memberikan tipsnya. Yang pertama tekan tombol home pada remote TV-nya lalu pilih menu screen mirroring. setelah itu kita buka menu pada smartphone kita geser ke bawah dan pastikan Wi-Fi-nya ini sudah aktif. Oke, sebelum kita masuk harus aktifkan Wi-Fi-nya dulu setelah itu kita pilih aplikasi yang sudah ada di smartphone ini yaitu transmisi layar lalu klik setelan kita tunggu sampai perangkatnya terbaca nah sini perangkat tv-nya sudah terbaca kita klik lalu kita masukkan pin yang ada di tv masukkan pin klik pin di sini. ada informasi tambahan untuk uh, Smart TV yang menggunakan pin dalam screen mirroring hanya shop ya untuk merek lain seperti yang tidak kita klik terima lalu kita tunggu screen mirroringnya terhubung Dan ini sudah terhubung, ya. Dan untuk pengguna smartphone Samsung, caranya sama, masukkan PIN juga, cuma aplikasinya beda. Untuk Samsung, kita geser ke bawah, lalu kita masuk ke aplikasi Smart View. Untuk pengguna smartphone Vivo, Oppo. Xiaomi dan lain-lain dia adanya di pengaturannya. masuk ke pengaturan lalu sambungan mirabel dan lainnya lalu klik DLNA dan pastikan wifi nya sudah aktif agar terbaca perangkatnya lalu kita klik proyeksi layar kita aktifkan proyeksi layarnya sampai terbaca perangkat Smart TV nya seperti ini ya. jika handphone anda tidak support atau belum ada aplikasi bawaan untuk screen mirroring anda bisa download di playstore klik saja screen mirroring atau mirakes nanti disitu banyak aplikasi pendukung untuk screen mirroring oke itu saja tips dan kode saya semoga bermanfaat dan menambah wawasan baru buat teman teman semua jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.